Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini saya akan berbicara tentang membohongi diri sendiri atau dalam bahasa psikologinya saya terjemahkan dari istilah defense mechanism atau pertahanan diri. Sahabat-sahabat ngawas ngaji obrolan zaman sekarang, ketika seseorang merasa cemas, merasa stres, karena sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkannya, seperti seseorang ingin nilainya bagus, seseorang daftar di sebuah lembaga inginnya lulus, diterima, tapi kenyataannya tidak. Apa yang secara umum dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau jujur terhadap dirinya dan juga tidak mau menerima sebuah kenyataan, dia akan melakukan sebuah pertahanan diri atau different mechanism, yaitu upaya untuk mengelabuhi sebetulnya, membohongi orang lain agar memaklumi atau mendukung apa yang terjadi pada orang itu. Ada banyak sahabat-sahabat teman-teman sekalian bentuk-bentuk pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang. Salah satunya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi jadi mengakal-akalkan, melogis-logiskan sesuatu. Contoh Ya, nanti sahabat-sahabat juga bisa memberikan contoh dalam Sesuai dengan pengalamannya masing-masing Ada karyawan yang terlambat Mungkin hampir setiap hari terlambat datang Ketika ditanya Kenapa kamu terlambat? Dari satu bulan ini Hanya tiga atau empat hari yang tidak terlambat Selainnya Anda terlambat terus Kenapa? Dia seharusnya bisa mengatakan yang sejujurnya Apa Penyebab dia hampir tiap hari terlambat datang ke kantor atau untuk para pelajar datang terlambat ke sekolah. Ya, oh jalanannya macet misalnya. Terus uh, saya kadang-kadang uh, malam hari itu tidak tidur dan uh, sa atau saya uh, sebetulnya sudah berusaha datang uh, tepat waktu namun saya harus membantu ibu saya harus ini harus itu bentuk pembenaran terhadap keterlambatan nah yang terjadi di mahasiswa juga ini sering ya saya temukan misalnya ketika mau presentasi ternyata makalahnya belum jadi Ya, ketika ditanya mana makalahnya oh maaf pak Ya, sebetulnya, makalahnya sudah jadi, tapi laptop saya kena virus, akhirnya filenya hilang. Atau sebetulnya saya udah jadi, Pak, tapi printernya ya di rumah saya tadi malam mati, jadi saya tidak bisa nge-print. Nah, itu rasionalisasi ya terhadap sebuah kesalahan. Itu bentuk different mechanism yang pertama. Ada juga defense mekanisme yang lain, namanya proyeksi, yaitu melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Saya nilainya jelek, ya dapat D. Ketika ditanya kok nilai kamu ujiannya jelek sih, itu kena dosennya aja sentimen sama saya, ya dari awal emang kayaknya nggak suka banget itu sama saya, atau juga bentuk yang lain, misalnya. Ya jelek enggak teman-teman saya juga yang lain juga jelek-jelek nah, ya ini ini ini semacam proyeksi ya atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering kalau kalau bangun tidur ya eh, kita sakit eh, leher ya apa yang biasa diucapkan salah bantal ya mana bisa bantal salah ya kan tapi tidak mau menyalahkan diri sendiri. Bahkan saya melihat ini sudah dibiasakan sejak kecil oleh beberapa ibu, ya, ketika seorang anak jatuh tersandung, ya, karena, karena, karena apa, ada batu, misalnya, ketika tersandung dia jatuh, apa yang dilakukan, ya, dasar batu ini nakal, ya, batunya dipukul, ya, atau mana kodoknya, mana kodoknya di rumah, mana ada kodok, ya. Nah, itu. Jadi, kesalahan yang dilemparkan kepada pihak lain agar orang lain memaklumi apa yang dilakukan oleh kita. Ini namanya proyeksi. Nah, bentuk mekanisme yang lain ya, defense mechanism yang lain adalah sikap kekanak-kanakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain iba sama kita misalnya anda melakukan kesalahan tiba-tiba ada nangis histeris sejadi-jadinya ya akhirnya orang lain bingung itu harapan anda ya dan e, apa melupakan kesalahan anda bahkan memakluminya ya atau anda punya kesalahan mengurung diri di kamar juga bentuk e, pertahanan diri yang lain sahabat-sahabat, ya, ngawas ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga sering dilakukan oleh beberapa orang adalah pura-pura gila, melakukan kesalahan bahkan sampai kesalahan level tinggi seperti membunuh misalnya, ya. Dia pura-pura gila atau pura-pura kerasukan, ya. Ketika ditanya saya tidak sadar, saya tidak tahu apa-apa. ya, Saya tidak tahu apa-apa. Yang melakukan itu bukan saya. Yang masuk kepada jiwa saya. Ya, itu itu salah satu bentuk pembelaan. ya, Salah satu bentuk pembelaan terhadap kesalahan yang dilakukan. Tapi sekarang kan ada layar deteksi kebohongan. Dan tim kepolisian eh, tentu memahami betul ya dengan tim ahli mana orang yang beneran melakukannya karena stres misalnya karena ada gangguan jiwa mana e, seseorang yang berbicara dengan e, kebohongan ya untuk menutupi kesalahan-kesalahannya juga mungkin untuk konteks pelajar kadang-kadang ya ketika nilainya nilai ujiannya jelek itu salah satu bentuk rasionalisasi juga ya karena saya tadi pagi belum sarapan Karena ujiannya mendadak Tidak dikasih tahu sebelumnya Misalnya Coba kalau dikasih tahu sebelumnya Nilai saya pasti bagus Nah ini adalah bentuk-bentuk Pertahanan diri Yang sejatinya adalah Membohongi diri kita sendiri Dan membohongi orang lain Dan yang namanya Membohong ya Pasti dampaknya tidak baik Membohongi diri sendiri Akan berdampak negatif pada diri kita Karena ketika kita satu kali berbohong Kita akan dituntut untuk berbohong yang kedua Untuk menutupi bohong kita yang pertama Ketika kita berbohong yang kedua Kita akan dituntut untuk berbohong yang ketiga Untuk menutupi kebohongan yang kedua Dan seterusnya Akhirnya kita jadi pembohong Dan kenyataan tidak bisa ditutupi dengan membohongi diri sendiri. Mungkin ditekan untuk sementara bisa. Ya. Namun kenyataan, sebuah realita betul-betul harus kita terima apa adanya dan kita cari solusinya. Ya, ini sebuah sikap yang jantan ya, yang hebat ya, sehingga masalah betul-betul akan selesai. Ketika anda mengatakan, teman-teman mengatakan nilai saya jelek karena ujiannya mendadak. Kalau suatu saat, misalnya ujiannya dikasih tahu satu bulan sebelumnya, dan ternyata nilainya tetap jelek juga. Apa yang bisa Anda katakan? Oh, tadi malam, tadi pagi saya lupa sarapan itu. Kalau ujian yang ketiga, Anda jelek juga, apalagi alasan yang bisa Anda lakukan. Anda akan terus berbohong-berbohong... ...untuk menutupi kesalahan-kesalahan Anda. Dan sebelum berakhir... ...sebelum saya akhiri sesi ini... ...saya akan bacakan... tiga ayat Al-Quran... ...sebagai acuan... ...agar kita meninggalkan sikap... ...atau kebiasaan... ...membohongi diri sendiri... ...dan membohongi orang lain. Orang lain mungkin bisa kita bohongi... ...tapi diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur tidak akan pernah bisa kita bohongi. Ya, al-ain la takzib. Itu sebuah pepatah Arab ya yang artinya orang bisa bohong, mulutnya mungkin bisa bohong, ekspresi wajah dan lain-lain bisa bohong, tapi mata tidak bisa berbohong. Itu kata pepatah Arab, al-ain la takzib. Mata tidak pernah berbohong. Ayat yang pertama surat al munafikun ayat 1. bahwa berbohong itu adalah ciri seorang munafik ya ayatul munafik salah sun idahada sekazabah waidahada ahlafa waidatu ya. Nabi mengatakan eh, ciri munafik itu ada tiga salah satunya adalah berkata bohong ya idahada sekazabah kalau dia bicara dia bohong ya jadi Hindarilah kata-kata bohong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah menyaksikan atau mengetahui bahwa orang-orang munafik itu adalah suka berbohong. Ya, hati-hati bagi Anda yang suka membela diri, membela kesalahannya, Anda sudah memiliki salah satu ciri dari beberapa ciri seorang munafik. Ayat yang kedua Al-Ahzab ayat 54. Wa tuhpuhu, fa inna alima. Kalau kalian menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Tidak ada yang bisa ditutupi dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda percuma saja e, berbohong terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga ini ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 284. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrohmanirrohim. Relatif sama dengan Al Ahzab ayat 54. Bismillahirrohmanirrohim. Wa intubdu ma fi ang fusikum yuhasibkum bihihlah. Kalau kalian menyembunyikan atau menampakkan apa yang ada pada diri kalian, ya tubdu ma fi ang fusikum autufuh. Ya menampakan atau menyembunyikan. Allah akan meminta pertanggungjawabkan Allah akan menghisap Anda dengan bertanya Kenapa melakukan hal itu Demikian eh, yang bisa Al-Fakir sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan dan koreksiannya Saya harapkan di kolom komen Dan bagi teman-teman sahabat-sahabat yang belum like dan subscribe Uh, silahkan me like atau mensscribe agar channel ini bisa lebih baik lagi di kemudian hari Alhamdulillahirobbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh